Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrohli shodri wa amri yafqohu qawli. Amin ya rabbal alamin. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam Pancasila. Setelah menyimak materi bab 1 tentang nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara sebagaimana yang telah diupload di channel ini, rasanya kurang mantap jika tidak ada persoalan. Oleh karena itu, Marilah kita simak bersama soal jawab PPKN kelas 10 bab 1 tentang nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Pada tayangan ini terdiri dari 20 soal pilihan ganda yang berbebot easy atau mudah, medium atau sedang, and hard atau sulit. Dan juga ada soal yang hot atau or thinking skills. Oleh karena itu, konsentrasi. Siapkan pikiran. Siapkan jempolmu untuk berkomentar apabila ada sesuatu yang ingin didiskusikan. Ayo, ready? Let's go. Supaya lebih mantap, akan saya bacakan soal persoal, kemudian opsi atau pilihannya. Setelah itu akan saya beri waktu tiga detik untuk menemukan jawabannya. Menurut Anda, jawabannya benar itu apa? Namun jika butuh waktu lebih dari tiga detik, Anda bisa menjeda videonya. Soal pertama Untuk melengkapi sejarah ketatanegaraan Indonesia perlu ditetapkan hari lahir Pancasila Atas dasar pertimbangan ini Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Juni 2016 telah menandatangani keputusan Presiden atau Kepres nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila Peristiwa yang berkaitan langsung dan menjadi dasar sejarah lahirnya Pancasila tersebut yaitu A. Pembentukan BPUPKI untuk menyelidiki dan mengumpulkan usul-usul untuk dipertimbangkan bagi kemerdekaan Indonesia. B. pidato Muhammad Yamin di depan sidang BPUPKI yang mengajukan lima usulan mengenai calon dasar negara Indonesia. C. pidato Insinyur Soekarno di depan sidang BPUPKI yang mengajukan usulan lima dasar negara Indonesia merdeka. D. Dibentuknya panitia kecil untuk melanjutkan sidang dan merumuskan calon mukadimah hukum dasar E. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu sehingga terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia Benar sekali Jawabannya adalah C. Pidato Insinyur Soekarno di depan sidang BPUPKI yang mengajukan usul lima dasar negara Indonesia merdeka Insinyur Soekarno mengusulkan calon dasar negara Indonesia Merdeka tersebut pada tanggal 1 Juni tahun 1945 masih ingatkah anda apa yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno ya betul sekali yang pertama beliau mengusulkan ada lima dasar yang pertama adalah nasionalisme atau kebangsaan Indonesia yang kedua adalah internasionalisme atau kemanusiaan yang ketiga adalah mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Telah kita ketahui lima dasar tersebut dinamakan Pancasila. Namun Ir. Soekarno memberikan usulan lima dasar tersebut disederhanakan menjadi tiga, yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan atau dikenal dengan istilah trisila. Kemudian Insinyur Soekarno memeras lagi trisila menjadi ekasila. Apa yang dimaksud ekasila? Ya silakan bisa diingat-ingat atau memberikan jawabannya di komentar berikut. Soal kedua. Pengaturan kekuasaan yang meliputi pembagian dan pemisahan kekuasaan agar sesuai dengan harapan rakyat diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alasan pentingnya pembagian atau pemisahan kekuasaan dalam suatu negara adalah A. Menghindari terjadinya pemusatan kekuasaan dan pengelolaan sistem pemerintahan yang dilakukan secara absolut atau otoriter. B. Agar terjadi kontrol dan keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan C. Menghindari terjadinya kekosongan kekuasaan dan tata kelola pemerintahan yang hanya dilakukan oleh satu lembaga D. Menjaga keberlangsungan negara agar dapat menjalankan fungsi menegakkan kedaulatan negara dan mensejahterakan rakyat E. Melaksanakan konsep kekuasaan modern yang diajarkan oleh Montesquieu dan John Locke. Tepat sekali Jawabannya adalah A. Menghindari terjadinya pengusatan kekuasaan dan pengelolaan sistem pemerintahan yang dilakukan secara absolut atau otoriter. Dengan kata lain, untuk menghindari kekuasaan yang sewenang-wenang. Soal ketiga, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara dalam melaksanakan tugasnya. Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia yaitu A. Melaksanakan kekuasaan eksekutif B sebagai utusan presiden dalam menjelaskan program kepada DPR C. mengkoordinasi para gubernur D. mendampingi presiden dalam kunjungan kenegaraan sebagai kepala pemerintahan E. menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan Tepat sekali, jawabannya adalah E. menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan Kementerian Negara Republik Indonesia atau disebut dengan Menteri adalah membantu presiden yang memimpin kementerian kemudian dalam urusan tertentu karena dibagi dalam beberapa urusan pemerintahan misalnya urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas yang telah disebutkan dalam undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan urusan yang lainnya misalnya yang meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan HEM, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan. Ada juga dalam urusan tertentu dalam perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekeretatan negara, dan lain sebagainya. Soal keempat. Lembaga yang mengesahkan rancangan hukum dasar negara Indonesia dengan premgulnya yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah A. BPUPKI B. PPKI C. Panitia Kecil D. KNIP E. Panitia 9 Benar sekali, jawabannya adalah PPKI atau kepanjangannya adalah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia masih ingatkah anda sejarah PPKI Ya. iya PPKI dibentuk pada tanggal 9 Agustus 1945 kemudian pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu sehingga terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia oleh karena itu Rakyat Indonesia mengambil kesempatan emas ini. Kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945 telah terjadi sidang pertama, di mana sidang tersebut menetapkan yang pertama mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang kedua memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden, dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakilnya, dan yang ketiga pembentukan Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden sementara sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Kemudian pada tanggal 19 Agustus tahun 1945 telah terjadi sidang kedua, di mana sidang kedua tersebut telah menetapkan yang pertama, pembagian wilayah yang terdiri dari delapan provinsi, yang kedua, membentuk Komite Nasional Daerah. Yang ketiga, menetapkan 12 Departemen dengan Menterinya yang mengepalai Departemen dan empat Menteri Negara. Kemudian pada tanggal 20 Agustus tahun 1925, telah terjadi sidang yang ketiga, yaitu menetapkan pertama pembentukan Komite Nasional, yang kedua membentuk Partai Nasional Indonesia, dan yang ketiga adalah pembentukan Badan Keamanan Rakyat. Soal kelima, perhatikan rumusan dasar negara di bawah ini 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Persatuan Indonesia 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Rumusan dasar negara tersebut diusulkan oleh Betul sekali Jawabannya adalah A. Muhammad Yamin Tentu kalian tahu Muhammad Hatta yaitu Wakil Presiden dari Soekarno Kemudian Wahid Asim, Panitia Sembilan, dan Subomo Ya, salah satu pengusul dasar negara Soal keenam. Pada tanggal 1 Juni 1945 Para anggota BPUPKI sepakat untuk membentuk sebuah panitia kecil yang tugasnya menampung usul-usul yang masuk dan memeriksanya serta melaporkan kepada sidang pleno BPUPKI. Adapun anggota panitia kecil ini terdiri atas delapan orang, yaitu Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadi Busumo, Ki Eji Mr. Muhammad Nyamin, Muhammad Sutarjo Kartoh Hadi Busumo, Mr. Maahay Maramis, R. Otto Iskandar Dinata dan Muhammad Hatta. Selanjutnya, tanggal 22 Juni 1945 diadakan rapat gabungan antara panitia kecil dengan para anggota BPUPKI yang berdomisili di Jakarta. Hasil yang dicapai antara lain disetujuinya dibentuknya sebuah panitia kecil penyedik usul, usul atau forum dasar negara yang terdiri atas 9 orang. Tokoh dari panita kecil yang tidak menjadi anggota panita 9 yaitu benar sekali jawabannya adalah C. 257, 25 dan 7 ini tidak menjadi anggota panita 9 Lantas selain lima orang yang di sini siapa sajakah itu? Masih ingat? Ya, ada Abdul Kahar, ada Abi Kusumo, ada Haji Agus Salim dan Mr. Ahmad Subarjo Soal ketujuh Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bersifat objektif dan subjektif artinya, hakikat nilai-nilai Pancasila adalah bersifat universal atau berlaku dimanapun sehingga dimungkinkan dapat diterapkan pada negara lain Nilai-nilai Pancasila bersifat subjektif maksudnya adalah A. Rumusan dari sila-sila Pancasila itu sendiri memiliki makna yang terdalam menunjukkan adanya sifat-sifat yang umum, universal dan abstrak karena merupakan suatu nilai. B. Nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti dalam adat kebiasaan, kebudayaan, kenegaraan dan sebagainya. C. Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah negara yang mendasar sehingga merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. D. Nilai-nilai Pancasila di dalamnya terkandung nilai-nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan, etis, estetis, dan nilai religius yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia E. Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa-bangsa yang punya hubungan baik dengan bangsa Indonesia Sehingga bangsa Indonesia sebagai pencerminan adanya nilai-nilai tersebut Benar sekali Jawabannya adalah D. Nilai-nilai Pancasila bersifat subjektif Maksudnya adalah bahwa keberadaan nilai-nilai Pancasila itu bergantung atau terlekat pada bangsa Indonesia itu sendiri. Hal itu dapat dijelaskan karena nilai-nilai Pancasila itu timbul dari bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia sebagai penyebab adanya nilai-nilai tersebut. Selain itu, nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia, sehingga merupakan jati diri bangsa yang diyakini sebagai sumber nilai atas kebenaran, kebaikan, keadilan, dan kebijaksanaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan selain itu adalah poin yang gede ini. Soal ke 8 Nilai yang terkandung dalam kenyataan sehari-hari. Berupa cara bagaimana rakyat melaksanakan atau mengaktualisasikan nilai Pancasila merupakan pengertian dari nilai? Betul sekali, mudah, yaitu nilai praksis atau nilai keseharian, di mana Pancasila memiliki tiga nilai, yaitu nilai dasar, kemudian penjabaran dari nilai dasar adalah nilai instrumental, kemudian dijabarkan dalam nilai praksis. Soal ke sembilan Perhatikan isi pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 Kebangsaan yang kita anjurkan bukan kebangsaan yang menyendiri Bukan chauvinisme. Kita harus menuju persatuan dunia Persaudaraan dunia Kita bukan saja harus mendirikan negara Indonesia merdeka Tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa Penggalan pidato tersebut merupakan penjelasan salah satu rumusan lima sila menurut Bung Karno, yaitu tepat sekali. Jawabannya adalah C, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Soal ke-10. Penjabaran lebih lanjut dari nilai sila kedua Pancasila terdapat dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945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 karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kalau pembukaan alinea al keempat bagaimana bunyinya? Iya, saya kira kalian sudah hafal. Kemudian kalau yang pasal 32 itu tentang apa? Coba kalian buka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah amandemen. Di situ termaktub tentang negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia. Kemudian kalau pasal 35 apa isinya? Iya, betul sekali. Pasal 35 tentang bendera negara Indonesia. Apakah itu? Iya, Sang Merah Putih. Kemudian pasal 18 tentang apa? Iya, pasal 18 tentang pemerintahan daerah. Soal ke-11. Rumusan lengkap sila dalam Pancasila telah dimuat dalam peraturan tentang tata urutan dan rumusan dalam penulisan atau pembacaan atau pengucapan sila-sila Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu A. Instruksi Presiden RI Nomor 12 Tahun 1968 (B) TAP MPR RI Nomor 7 Garis Miring MPR Garis Miring 2001 C. Tap MPR RI Nomor 13 Garis Miring MPR Garis Miring 1998 D. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 E. TAP MPR RI nomor 5/MPR/2000. Benar sekali, jawabannya adalah A. Instruksi Presiden RI nomor 12 tahun 1668. Soal nomor 12. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila ditetapkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Hal itu ditegaskan dalam A. Instruksi Presiden RI Nomor 12 Tahun 1968 B. Tap no. MPR RI Nomor 7 Garis MPR Garis 2001 C. Tap no. MPR RI Nomor 13 Garis Miring MPR Garis Miring 1998 D. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 E. Tap no. MPR RI Nomor 5 Garis Miring MPR Garis 2000 Betul sekali jawabannya adalah D. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, di mana undang-undang ini telah mengganti undang-undang sebelumnya, yaitu UU Nomor 12 Tahun 2011. Soal 13: Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 meliputi berbagai bidang yang urusannya diselenggarakan oleh kementerian a pemberdayaan perempuan pemuda dan olahraga dan pembangunan daerah tertinggal b perencanaan pembangunan nasional aparatur negara dan kesekretariatan negara c agama hukum dan ham keuangan dan keamanan d luar negeri dalam negeri dan pertahanan e penahanan perikanan dan kelautan dan energi dan sumber daya mineral benar sekali jawabannya adalah D luar negeri dalam negeri dan pertahanan di awal tadi sudah ada penjelasannya soal nomor 14 pembentukan kementerian dilakukan oleh presiden paling lama 14 hari kerja sejak presiden mengucapkan sumpah atau janji presiden dan jumlah kementerian paling banyak 34 Alasan yang bukan merupakan dasar pembentukan kementerian tersebut adalah A. Efisiensi dan efektivitas B. Cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas C. Kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas D. Tantangan masyarakat ekonomi ASEAN E. Perkembangan lingkungan global Benar sekali, jawabannya adalah D. Tantangan masyarakat ekonomi ASEAN Soal 15. Hubungan fungsional antara kementerian dan lembaga pemerintahan non-kementerian dilaksanakan secara sinergis sebagai satu sistem pemerintahan dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku. Lembaga pemerintahan non-kementerian bertanggung jawab kepada A. Presiden atau Wakil Presiden secara langsung B. Menteri atau pejabat setingkat menteri yang mengkoordinasikan C. Presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang mengkoordinasikan D. Langsung kepada menteri koordinator E. Wakil menteri Benar sekali, jawabannya adalah C. Presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang mengkoordinasikan Soal nomor 16 Untuk menghindari terjadinya pemusatan kekuasaan Monteski membagi kekuasaan negara sebagai berikut: yaitu, legislatif, eksekutif, dan a, eksaminatif, b, auditatif, c, yudikatif, d, konstitutif, e, federatif. Memang mudah sekali, jawabannya adalah c, yudikatif. Soal nomor 17. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pilihan berikut yang tidak berhubungan dengan pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu A. Kekuasaan kehakiman B. Kekuasaan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan C. Pemerintah pusat dan daerah D. Kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar E. Kekuasaan untuk menjalankan Undang-Undang Benar sekali, jawabannya adalah C. Pemerintah Pusat dan Daerah Soal 18, perhatikan pernyataan di bawah ini satu. Penduduk Indonesia dua. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa tiga. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara 4. semani saja 5. Memiliki integritas dan kepribadian yang baik 6. Anggota partai politik Untuk dapat diangkat menjadi menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan antara lain A. 1, 2, 3 B. 1, 3, 4 C. 2, 3, 4 D. 2, 3, 5 E. 4, 5, 6 Iya, benar sekali. Jawabannya adalah D. 2 bertakwa kepada tuhan Yang Maha Esa, 3 setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan 5 memiliki integritas dan keberbedaan yang baik. Mengapa nomor satu tidak dipilih? Karena di sini adalah penduduk Indonesia. Seharusnya adalah warga negara Indonesia. Nomor 4 mengapa tidak dipilih? Karena di sini tertulis sehat jasmani saja, sedangkan yang benar adalah sehat jasmani dan rohani. Soal 19 Pernyataan berikut ini yang merupakan salah satu kelebihan sistem pembagian kekuasaan di Indonesia adalah A. Kemungkinan adanya kompetisi antar lembaga B. Memungkinkan adanya kerjasama dan saling mengawasi C. Melahirkan kekuasaan yang bersifat absolut D. Tidak adanya privasi tiap lembaga negara E. Memunculkan motivasi untuk lebih baik dari lembaga lain Benar sekali Jawabannya adalah memungkinkan adanya kerjasama dan saling mengawasi Karena kita mengalus sistem pembaikan kekuasaan Sehingga terjadinya sebuah check and balance antar lembaga Soal terakhir Soal 20 Selain Selain bonus dari Kemenpora Atlet pemenang medali emas di Asian Games juga menerima hadiah dari pemerintah daerah maupun pengusaha swasta. Hal itu termasuk mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan, yaitu A. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama B. Menghormati hak orang lain C. Memberi pertolongan kepada orang lain D. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban E. Menghargai hasil karya orang lain Benar sekali, jawabannya adalah E. Menghargai hasil karya orang lain Mengapa demikian? Ini sebagai wujud penghargaan dari pemerintah atau negara maupun swasta kepada putra-putri terbaik bangsa yang berkancah di dunia internasional Karena telah mengharumkan nama baik bangsa oleh karena itu, marilah kita sebagai penerus bangsa yang mengharumkan nama baik bangsa Ingat, kita sebagai generasi penerus bangsa, bukan generasi pemutus bangsa Sekian video berseri yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf Terima kasih dan salam Pancasila